Waspadai GBP-USD sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan GBP-USD terlihat berada dalam kondisi sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi ke sekitar area kritis. Jika pergerakan GBP US ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.392.03 sampai 1.390.22, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP usd dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.297.08. Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.39022 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.38729. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Agustus tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.